Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang bertemu jodoh dan bereski di bulan Februari tahun 2021. Jika kartu zodiak yang sudah tidak dapatkan, kini kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang bertemu jodoh dan bereski di bulan Februari tahun 2021. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang bertemu jodoh dan dan rezeki di bulan Februari tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan atau penyelamatan kekuasaan terutama zodiak yang bertemu jodoh dan rezeki di bulan Februari tahun 2021. Dan saat ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Itu zodiak yang pertama adalah six of pentacles ataupun enam koin. Itu zodiak yang pertama yang bertemu zodiak pertama rasi di bulan Februari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak cancel di sini digambarkan bahwasannya Riske yang didapatkan oleh seorang kaisar Di belakang keluarga ini atas usaha yang ia lakukan Dengan memberikan bantuan kepada orang lain dengan memberikan sebuah solusi kepada orang lain untuk mendapatkan rezeki yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021 Dan disinilah pinter rezeki seorang cancer akan terbuka secara otomatis di bulan Februari tahun 2021 Dan dengan tindakan seorang cancer yang demikian, seseorang akan melihat seorang cancer Dan mempunyai tujuan untuk menjalin sebuah hubungan bersama seorang cancer di bulan Februari tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah Pages of Pentacles. Secara umumnya, Page open Pentacle itu tiga seorang anak Dan di sini menggambarkan seorang Cancer akan bertemu jodoh dan rezeki di bulan Februari tahun 2021 Yang dimana di sini usaha yang dilakukan oleh seorang Cancer adalah Memberikan dengan suka berbagi kepada orang lain Dan di sini seorang Cancer akan bertemu jodoh dengan mempunyai tujuan Untuk mendapatkan sebuah keturunan ataupun mendapatkan seorang anak Di bulan Februari tahun 2021 Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Duhai kristis. Secara umumnya, duhai kristis itu diartikan mahir dalam intuisi spiritual, mahir dalam segala hal dan mahir menghandle semua masalah yang di dalam kehidupan. Dan jika tak duhai kristis kita gabungkan dengan subjek yang pertama di sini menggambarkan seseorang, sosok-sosok seseorang yang mahir di dalam. Sebuah berbagi ilmu kepada orang lain, berbagi ilmu kepada orang lain yang dimana sini tanpa kanser sadari, sisa orang akan memperhatikan dan memiliki niat untuk menjalin hubungan asmara bersama seorang kanser yang dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan ataupun kejenjang pernikahan. Dan untuk subjek yang kedua adalah eight of sword, ataupun delapan pedang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana disini digambarkan seorang Virgo akan mempunyai jodoh dan mendapatkan rezeki di bulan Februari tahun 2021 Di sini digambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang bekerja keras, disiplin, bertanggung mana dimana disini seorang Virgo terkadang merasa sebagai seseorang yang terikat di dalam sebuah pekerjaan namun di disini seorang Virgo akan mendapatkan dampak yang positif, hasil yang positif kepada keuangannya yang dimana di sini keuangannya akan meningkat di bulan Februari tahun 2021 dengan keuangan yang meningkat di bulan Februari tahun 2021, seorang Firgu memiliki niat dan mempunyai rencana untuk mendapatkan seorang jodoh yang dimana di sini seorang Virgo memiliki sebuah tambatan hati dan berhasil mendapatkannya di bulan Februari tahun 2021 dengan bantuan seseorang yang sangat berarti kepada Virgo sendiri dan untuk support energinya adalah King of Oka. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Virgo akan bertemu jodoh dan memiliki rezeki yang sangat banyak di bulan Februari tahun 2021 yang dimana di sini seorang Virgo merupakan sosok-seseorang -seseorang yang sangat disiplin dan membuat keuangan serta kehidupannya meningkat di bulan Februari tahun 2021 dan di sinilah seorang Virgo akan siap untuk meminang ataupun menemukan sebuah pasangan yang didukung oleh seorang orang tua Virgo sendiri Dan jika kakudai pristis kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan Sosok seorang orang tua merupakan Sosok seorang yang mampu memberikan solusi Jawaban motivasi kepada seorang Virgo Yang dimana di sini seorang Virgo Akan berhasil bertemu Jodoh dan mendapatkan Rezeki yang sangat bagus di bulan Februari Tahun 2021 Untuk zodiak yang ketiga adalah 8 of cup Ataupun 8 piala untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo, yang dimana di sini digambarkan bahwasanya seorang Leo akan bertemu jodoh dalam mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Februari tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Leo mempunyai ataupun memiliki masa lalu yang sangat menyakitkan tentang hubungan asmara, yang dimana di sini seorang Leo akan memikirkan. Sebuah cara untuk move on dan melupakan masa lalunya. Dan di sini seorang Leo akan menemukan jawaban itu di dalam dirinya sendiri dengan merenunginya serta memikirkannya. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya rezeki akan datang kepada seorang Leo di bulan Februari tahun 2021 dengan mendapatkan tawaran pekerjaan ataupun mendapatkan pekerjaan yang baru dan mendapatkan posisi yang baru. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Leo akan berbuah manis terutama di dalam mencari sebuah pasangan ataupun mencari sebuah hubungan asmara yang lebih bahagia dan lebih harmonis di bulan Februari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Page of Swords. Cara umumnya Page of Swords itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang leo merupakan sosok seseorang yang bertemu jodoh dan memiliki rezeki yang melimpah di bulan Februari tahun 2021 yang dimana di sini tujuan untuk mendapatkan pasangan adalah untuk mendapatkan keturunan ataupun kejenjak pernikahan dan dimana di sini seorang Leo akan mendapatkan doa dan dukungan dari seorang Adat. Yang merupakan anak-anak di sekitar ataupun anak saudara Leo untuk mendapatkan rezeki yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021. Dan jika kartu daya kita di sekitar, bukan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan, sosok seorang Leo merupakan sosok seorang yang mampu menjalani kehidupan, yang mampu mengatasi setiap masalah di dalam kehidupan dengan bijaksana, yang dimana di sini seorang Leo mempunyai tujuan untuk menjalin hubungan asmara, untuk mendapatkan keturunan ataupun kejenjang pernikahan, dan untuk zodiak yang keempat adalah... 6 of 1 ataupun 6 tongkat Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini Yang dimana disini digambarkan, seorang Gemini akan bertemu jodoh dan memiliki rezeki yang sangat bagus di bulan Februari tahun 2021 Di Disini digambarkan, seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah Pantang menyerah untuk mendapatkan sesuatu dengan usaha yang ia miliki Dan disini digambarkan bahwasanya seorang Gemini akan mendapatkan kenaikan karir ataupun mendapatkan peningkatan karir di bulan Februari tahun 2021 dengan usaha yang ia lakukan dengan pengorbanan yang ia lakukan di bulan-bulan sebelumnya di bulan Februari ini seorang Gemini akan bertemu jodoh dengan usaha yang ia lakukan dengan tujuan untuk membangun sebuah hubungan asmara yang harmonis yang bahagia di bulan Februari tahun 2021 Dan untuk sebuah energinya adalah naik of Cup secara umumnya Kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih dekat dengan Gemini sendiri dan di sini menggambarkan seorang Gemini akan bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki yang sangat bagus serta karya yang meningkat di bulan Februari tahun 2021 yang dimana di sini seorang Gemini selalu didukung disupport oleh saudara rekan ataupun sahabat Gemini sendiri dan jika kartu daya kristis kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang gemini merupakan sosok seseorang yang mampu menjalani sebuah kehidupan tanpa menyerah dan selalu berjuang untuk mendapatkan keinginan yang ia inginkan di bulan Februari tahun 2021. Dan di bulan Februari ini seorang gemini berhasil bertemu jodoh dan mendapatkan peningkatan karir yang bagus yang dimana didukung oleh seorang saudara, sahabat serta rekan rekannya. Dan nah, di sini bisa kita simpulkan 4 zodiak yang bertemu jaga dan memiliki rezeki yang sangat bagus di bulan Februari adalah seseorang yang berzodiak Cancer, yang kedua seseorang yang berzodiak Virgo, yang ketiga seseorang yang berzodiak Leo dan yang keempat adalah seseorang yang berzodiak Domini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 zodiak yang bertemu jaga dan mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan Februari tahun 2021. Semoga bermanfaat.